Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Alfaris Masih, channel yang membahas tentang cinta dan telepati. Teman-teman, kali ini saya akan bahas satu pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang teman-teman mungkin pernah alami. Pertanyaannya gini teman-teman. Saya mimpi mantan saya, padahal saya tidak pernah memikirkan tentang dia. Apa artinya? Teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini, seperti biasa. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru.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 padahal dia tidak pernah memikirkan tentang mantannya lagi. Apa artinya? Jadi gini teman-teman, mimpi itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, mimpi itu terjadi karena alam bawah sadar kita merespon apa yang kita pikirkan sebelum kita tertidur. Jadi kalau teman-teman sebelum -teman tidur, kalau memikirkan tentang seseorang, atau membayangkan tentang seseorang, terkadang hal itu bisa terbawa sampai ke dalam mimpi. Karena kenapa? Alam bawah sadar teman-teman merespon hal itu dan membuatnya menjadi mimpi. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, mimpi itu juga bisa terjadi karena alam bawah sadar kita merespon sesuatu yang cukup berkesan yang pernah kita alami sebuah kenangan manis atau kenangan pahit yang pernah kita alami yang sudah tersimpan di memori kita sehingga alam bawah sadar kita merespon hal itu dan membuatnya menjadi mimpi jadi teman-teman pada poin kedua ini mimpi itu terjadi juga karena alam bawah sadar kita merespon kenangan-kenangan yang pernah kita lalui kurang lebih seperti itu lalu bagaimana dengan mantan mantan adalah orang yang pernah bersama kita dahulu, yang memiliki cerita indah, kenangan indah, atau kenangan pahit, yang sudah tersimpan di memori kita. Dan terkadang, alam bawah sadar kita merespon kenangan itu, kenangan yang sudah tersimpan di memori kita, dan membuatnya menjadi mimpi, tanpa harus kita memikirkan tentang mantan kita terlebih dahulu. Contohnya gini teman-teman, Kenapa kita bisa mimpi hantu? Padahal sebelum kita tertidur, kita tidak pernah berpikir atau menghayal tentang hantu. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini teman-teman, kita pernah mendengar sebuah cerita hantu yang cukup berkesan menakutkan bagi perasaan kita. Kita pernah menonton sebuah film hantu yang begitu berkesan menakutkan bagi perasaan kita tanpa disengaja hal itu tersimpan di memori kita dan kapanpun alam bawah sadar kita merespon hal itu dan membuatnya menjadi sebuah mimpi yang cukup menakutkan tanpa harus kita berpikir tentang kartu itu sebelumnya kurang lebih seperti itu jadi kalau pada pertanyaan ini teman-teman Kenapa dia bisa bermimpi mantannya, padahal dia tidak pernah memikirkan tentang mantannya. Hal itu dikarenakan alam bawah sadar dia merespon kenangan yang pernah dia lalui bersama mantannya. Dan membuatnya menjadi mimpi. Seperti kita yang bermimpi tentang hantu, padahal kita tidak pernah berpikir tentang hantu sebelum kita tertidur. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan, walaupun masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, salam dari saya, Alfariz Masti. Bye.